Ada tempat kosong, antara lain sekretaris jenderal. Bu, gitu kan. Ee, Anda mau saya angkat jadi sekretaris jenderal. Waduh, mimpi apa nih, merinding kan saya, kan? <SILA> <SILA> Oke, <Okay>. nah, <SILA> <SILA banyak orang pingin tahu ini, Bu. Rahasianya apa itu sampai Ibu, kakak, beradik, perempuan lagi? Iya, bisa menjadi pejabat eselon 1000 di sektor kesehatan. Di kesehatan, satu departemen, ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Dr. Gunawan Setiadi, M.P.H. Tuan Rumah dari podcast Jarak Jauh, obrolan orang-orang kesehatan. Oke, okay, kita segera temui narasumber kita kali ini. Oke, okay, kita mulai. Uh, narasumber kita kali ini adalah Dr. Ratna Rosita, MPhM, Master Public Health Management, ibu. Ya. Bu? ya. Uh, beliau terakhir menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan waktu itu mungkin Departemen Kesehatan. Uh, ada dua hal yang paling menarik. Selain banyak hal lainnya, tapi yang paling menarik dari beliau adalah pada waktu beliau menjabat sebagai Eselon I, itu kakak beradik dan perempuan lagi, dua-duanya menjadi pejabat Eselon I. Nah, punya anak satu jadi pejabat Eselon I aja susah banget itu. Nah, ini bisa, bisa dua, kakak beradik, perempuan lagi. Itu perlu kita gali, kita tirulah, gimana kita supaya bisa mendidik anak kita supaya sukses. Yang kedua, Beliau dan suami sama-sama sukses. Kalau pangkatnya sama-sama jenderal. -sama Kalau yang suami jenderal beneran, <laughs> main jenderal. <laughs> Kalau Bu Ratna Rusita ini sekretaris jenderal, tapi sama-sama jenderal. -sama Artinya dua-duanya sukses. Oke. Okay. Ya, yeah. uh, Kita mulai saja ya Bu. Jadi uh, uh, uh, Mungkin Ibu bisa cerita sebagai pembukaan kronologis Ibu eh, diminta oleh Bu Menteri sebagai sekretaris jenderal. Oh ya, terima kasih Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam-jamnya rush <laughs> Jadi suaranya udah mulai serak. <laughs> Sudah jam 4. Iya, iya. Eh, Pak Pak Gun, saya terima kasih sekali. Eh, Sang Pak Gun, untuk uh, di podcastnya Pak Gun ini, saya, saya yang terima kasih. Saya tuh senang sekali kalau membuka YouTube-nya Pak Gun. Banyak inspirasi-inspirasi ah. untuk awam, benar-benar, Pak. Nah, kembali terima kasih, terima saya. kasih. Ada pertanyaan tadi, ya kan? Eh, uh, ketika pada tahun dua ya, kalau nggak salah, eh. Uh, Oh, 2009 ya kali ya, Bu Endang kan menjadi Menteri. Kemudian, ya 2009, ketika itu saya menjadi staf ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi yang diangkat oleh Ibu Menteri Siti Fadilah pada waktu itu. Kemudian, eh, pada hari kedua Ibu Endang Almarhumah menjabat sebagai Menteri, saya itu di zaman dulu BBM ya, bukan yeah, yeah. yeah, yeah. BASA ya, di BBM, yeah. uh, bisa nggak datang ke tempat saya jam 8 pagi gitu, terus uh, Saya mengatakan, saya usahakan ya Bu, gitu, uh, saya usahakan saya datang jam 8, lalu saya berkemas-kemas Kemudian saya uh, ke rumah saya di Prapanca, jadi kalau jarak normal itu dekat, tapi waktu bisa, dek, yeah. bisa jauh atau uh, bisa lama atau bisa sebentar tergantung traffic jam. Terus saya katakan pada pengemudi saya, pengemudi saya itu CPM, pak oh, tembakan, yeah. tembakan dari suami. <laughs> Kebetulan dia itu um, dilatih oleh pembalap inton Suprapto. Oh, ya, ya, ya. Terus saya bilang, ibu dipanggil Bu Menteri jam delapan harus sudah di sana. Uh, ibu maunya cepat, tapi aman tidak bencut. Gitu Terus <laughs> saya bilangnya <ke> dia. <laughs> Terus nggak tahu gimana caranya sampailah ya kan yeah, yeah, yeah. naik tangga naik tangga lantai 2 itu kemudian eh, sebelum jam 8 saya sudah bisa di depan kamarnya Ibu Menteri lalu disuruh masuk oleh tu ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol gitu kan, terus beliau membalik-kembali memori jabatan memori jabatan hmm. ada tempat kosong dia beliau bilang, ah maksudnya bilang gitu ada tempat kosong antara lain sekretaris jenderal. Bu, gitu kan. Uh, Anda mau saya angkat jadi sekretaris jenderal. Waduh, mimpi apa nih, merinding kan saya kan. Enggak nyangka dipanggil untuk dalam hari kedua. Beliau juga, beliau mungkin sudah tahu saya, nggak tahu saya. Kemudian, Uh, karena dulu kita sama-sama SARS Waktu SARS Oh ya yeah. uh, Waktu mm. saya ke Subdit uh, Di YANMED Yang mengurusi pasien-pasien Pasien suspek, pasien konfirmasi dan sebagainya Kemudian kalau ambil spesimen Kalau ambil spesimen Saya kirim ke dia mm. gitu. Jadi saya bilang Aku kirim spesimen gitu kan Sama-sama yang -sama 3 kan yeah, yeah, yeah. Kemudian kami kan eh, setiap hari waktu itu rapat ya dengan Pak Menteri. Setiap jam tujuh pagi itu ada morning call tentang Sab, Sabtu Minggu tidak terkecuali. Jadi saya ketemu beliau terus hmm. menerus. Gitu. Mungkin itu ya salah satunya. Saya tidak tahu persis dan saya tidak pernah menanyakan ya kan kenapa begitu mengangkat saya gitu kan. Ya, ya. Saya hanya jawabnya, Alhamdulillah terima kasih Bu atas kepercayaannya begitu aja yeah, Prosesnya yeah. kan masih panjang <laughs> ya, kan? Bukan yeah, yeah. Di keluar SK dari Juroko besok bisa jadi sekjen gitu yeah, kan Kalau yeah, yeah, yeah. oh, enggak, saya gitu aja, kemudian Saya udah enggak ada apa-apa lagi Kemudian saya juga tidak bilang-bilang sama suami saya, sama anak Saya pikir itu tidak perlu diberitahulah ya bukan berita yang belum pasti ya, ya. kayak gitu aja pak e, kisahnya saya, pernah berharap bermimpi enggak salah tetapi ya itu mungkin memang e, rezeketnya aja gitu ya, Jadi, ya. Itu tanya, pak. ya. waktu itu ibu, kakak ibu Rata Rosita ya. juga pejabat SL1 ya Dirjen waktu itu ya? Uh, ya dirjen, dirjen, dirjen yeah. Kemudian uh, selanjutnya saya, saya pernah dipanggil lagi sebelum proses pengajuan kelihatannya Saya mengingatkan tapi pada Ibu Endang Amartum ibu, ibu itu terlalu berani kalau mengangkat Saya menjadi sekjen, saya katakan gitu Sekjen itu saat A Eselonnya sementara Mbak Pus juga satu hadir ah, di sini di lantai yang sama, saya katakan begitu kan? Karena beliau kan di litbang kan di percetakan negara, mungkin barang ya, ya. ke lantai dua, lantai ya, ya. kan, lantai pejabat itu. Saya katakan gitu. Ibu terlalu berani kalau mengangkat kakak adik. Menjadi eselon di departemen yang sama, saya katakan gitu. Yeah. Um, jadi, ibu pikir lagi, saya kan kita akan gitu, mm, kan? Yeah, yeah. kembali, apakah memang uh, itu keputusan yang sudah final? Saya katakan gitu, kan? Karena ibu akan menuai banyak kritik, saya katakan gitu. Pokoknya kalau nanti Anda jadi sekjen, buktikan. Beliau bilang, buktikan bahwa Anda punya kompetensi, Anda punya kemampuan, dan Anda uh, bisa duduk dalam jabatan itu. Gitu, siap saja. Sudah. Uh, kemudian keluar SK, kan? Hmm. SK, ke, uh, apa, PPRES, Dilantik kita semuanya termasuk Mbak Pus pindah ke Badan Pom. Kepala Jadi, kepala badan, badan Pom ya. Badan ya. Pom. Rupanya beliau mempertimbangkan pemikiran saya juga barangkali kan gitu daripada repot. Ya, ya. um, Mbak Pus dipindahkan, ke, kebetulan Bu Anca kan uh, pensiun. Iya iya iya. Kemudian setelah dilantik saya menghadap lagi kepada Ibu Menteri kan, ya, ya. saya katakan terima kasih Ibu atas eh, kepercayaan yang Ibu berikan. Tetapi saya ini istri tentara, saya gitu kan. Kalau di tentara itu antara komandan dan wajan tidak boleh diadu domba sama eh, anak buahnya, hmm. saya katakan gitu kan. Ya, ya. Kita harus kompak, ya, ya. kan gitu ada atau tidak uh, arahan ibu kepada saya saya harus uh, apa yang harus saya amankan pesan-pesan apa yang harus saya amankan sehingga kita tidak pernah konflik hmm, yeah, yeah, yeah. dan itu adalah uh, sesu sesuatu yang tidak bagus banget kalau di, di tentara antara komandan badan itu pasti diaduk tanpa hmm. anak oh. Terus dia jawab, ya itu kuncinya di situ sebetulnya, kan? Terus beliau jawab tidak ada, kerja aja sebagaimana yang harus yeah, anda. Yeah. Dia yeah. bilang gitu kan? Yeah. Kemudian saya ingat Pak Farid almarhum itu Pak Dirjen. Pak Dirjen. waktu itu beliau Dirjen. Ya <tuh> ya. Yeah, yeah. Beliau mengatakan, "Iya, kamu tuh enggak perlu. Kamu tuh enggak perlu sekolah apa-apa uh, gitu -apa. kan?" karena saya tuh hanya spam loh, Pak. Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, untuk iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Jadi untuk eselon tiga, yeah, kata yeah. iya, tidak perlu iya, iya, iya, iya, iya, yang penting Sepakat sama menteri, saya singkat ya, ya. ya benar itu. Iya, iya, iya, iya, iya, ya. ya, Oke, okay. nah, uh, banyak orang pingin tahu ini, Bu. Rahasianya apa itu sampai Ibu? Kakak beradik, perempuan lagi, iya, e, itu bisa menjadi pejabat S100 di sektor kesehatan, lah, di kesehatan. Satu departemen, ya, iya, iya, ya. uh, sebetulnya yang saya lihat itu adalah dari orang tua hmm. jadi um, produk kami sama yeah, yeah. hapus dengan saya itu produknya sama latar belakangnya sama apa yang diajarkan oleh orang tua saya orang tua kami ayah saya itu um, masih ada apa namanya turunan Mangkut kelima ya kelima oh, ya ucunya kelima. Yeah. Jadi soal tata kerama, soal menghargai um, menghargai orang yang lebih tua, sopan santun. Kemudian yang penting apa, bapak saya itu adalah polisi, pak. Oh polisi. Polisi, polisi jadi disiplin, disiplin, kemudian uh, apa namanya taat azas. Polisi jalan dulu pak. Iya iya iya. Azas kemudian yang penting kejujuran, kemudian keadilan dan eh, hidup sederhana, gitu. Nah kami ini eh, 13 belas bersaudara. Oh 13, ibu nomor berapa? Sebelas. Oh. <laughs> Sebelas? Uh, itu kakak bagus. ibu, ya? Sebelas. Eh, Mbakku 10 beda oh. saja cuma sepuluh bulan, pak. Oh, <laughs> nah, dari 13 anak itu ada enam orang laki-laki dan tujuh perempuan. Hmm. dari enam laki-laki itu tiga diantaranya abri juga, jadi oh. nah, satu keluarga abri. keluarga ke abri. Ya. Pak saya polisi, tiga kakak saya ada tiga angkatan, hmm. ada semua, angkatan darat, laut oh. dan darat. ada semua. Hmm. Ya, ya, ya. nah di situ Ditanamkan kedisiplinan oleh ayah saya, kemudian e, ibu saya. Ibu saya itu so, hanya lulusan SMA, Pak. Ibu saya, tetapi ibu saya itu sangat bijaksana. Mungkin karena anaknya banyak, wise, sangat wise, adil. Begitu. Jadi, kalau kita punya makanan bapak saya kan namanya polisi kan ya uangnya pas-pasan ya uh, jadi kalau ada makanan dia ya, dibagi 13 di taning kalau bahasa Jawa ya ya, ya, ya. Kita ditaning, 13. ya udah kita ambil satu ya lihat-lihat bungkusnya mana yang lebih gede kita ambil gitu ya, ya. <laughs> kemudian ibu saya juga uh, menanamkan keadilan keadilan itu tadi karena i, e, anaknya banyak sehingga harus adil dan ibu saya selalu menanamkan rukun sesama saudara itu yang tertanam sampai sekarang Pak ya, ya. jadi e, sekali lagi saya katakan itu pabriknya sama kalau nanya Mbak Pus pasti sama jawabannya sama <laughs> Itu ya, kira-kira Pak ya, ya. Uh, Menurut Ibu Prinsip-prinsip pendidikan Seperti tadi itu kan Masih berlaku kira-kira Bu Walaupun zaman sudah berubah Oh masih banget, masih valid ya, ya. Masih valid. Saya mendidik anak-anak saya Dengan menantu saya pun demikian hmm. Jadi harus disiplin Harus tepat waktu Kemudian komitmen Kalau dikasih suatu pekerjaan harus tuntas itu saya tanamkan sekali dan alhamdulillah anak-anak saya menerapkannya begitu jadi saya pikir ini masih valid ini memang prinsip-prinsip apa namanya norma-norma ya value ya, ya, ya jadi ini masih masih masih bisa dipakai tetapi Jangan lupa, kita harus kasih contoh, Pak. Iya, hmm. kan? Ya, ya, kita nggak ya. bilang sama anak kita. Kamu harus begini-begini, begini. Kita sendiri nggak ya, begitu. Begitu. Ya. Ya, ya. Jadi contoh ya, ya. panutan itu sangat penting. Kalau kita ingin uh, apa yang kita kehendaki itu dilaksanakan oleh uh, orang lain. Ya, ya. Gitu. ya. Kalau kembali ke belakang sebentar, Bu. Mengapa Ibu dulu memilih Fakultas Kedokteran? oh ini ceritanya iya Cerita. ya sedikit uh, nanti balik lagi ya. uh, pada waktu saya SMP SMA begitu ya itu ada sepupu saya sepupu saya itu dosen di FK, FKUI Kepala Bagian Anatomi beliau dosen rumahnya lakang rumah saya jalan kaki bisa kira-kira 500 meter gitu ya, ya, ya tapi dokter ini namanya Profesor Dokter Susilo, dokter ini dokter rakyat pak, dokter rakyat banget, jadi pasiennya itu bisa seratus, oh. betul seratus, tapi apa? Tetapi apa? Beliau nggak pernah minta bayaran, hmm. gitu. Jadi ada kotak aja di depannya, yeah, yeah, yeah. Oh. mau bayar mau enggak mau berapa, uh, um, dia nggak peduli. Kemudian dokter itu sespek, hmm, banget. Iya, iya, iya, iya. Tapi kalau zaman dulu ya. Iya, ya. tahun lalu kan. 40 oh ya saya lulus 40 tahun lalu, jadi dia kan lebih dari itu. Semua orang itu harus disuntik, Pak, kalau mau Oh, iya zaman dulu ya, zaman. <tapi> zaman, zaman yeah, yeah. <tapi>, jadi dia lakukan itu semuanya. Saya pikir ini saya kok manggil Mas ya. Mas ya. ini hebat banget ya gitu waduh dokter rakyat banget, terus kalau kalau kita sakit memang kita ke dia juga, tapi kita pakai pintu dalam ya, pintu keluarga. Yeah, yeah. Tapi dia sambil siul-siul, apa segala macam, santai, siul-siul, tetapi kita dipegang, kita sembuh, gitu. Waduh, saya pengen banget nih jadi dokter kayak gini nih, sosial gitu kan. Dokter yang dicintai rakyat, sosial, begitu. Jadi, awal mulanya saya ingin masuk ke dokteran itu, itu, walaupun keluarga saya nggak ada yang, nggak uh, ada darah dokter, Pak. <laughs> Tidak ada sama saya, tapi tentara yeah, yeah. semua. Yeah, yeah. Tetapi sekarang, uh, kedua menantu saya, saya punya anak lagi dua, kan, Pak? Iya, yeah, iya. Yeah. Kedua menantu saya semuanya dokter, oh, Waduh <laughs> karena cita-citanya anakku, hmm. aku kalau mau cari istri, mau kayak papa cari oh. istri, katanya gitu. Kenapa kamu mas mau pada jadi dokter, ya biar aku kalau anak sakit, nggak repot-repot, <laughs> <laughs> <laughs> oh, yeah, yeah. gitu. Yeah. E, Ibu pernah, walaupun tidak pernah di puskesmas, tapi pernah praktek, praktek swasta begitu bagi pribadi? Hmm. Praktek swasta itu um, ketika saya belum menikah, kalau Dokter Susilo itu keluar kota, saya jadi seperti tembaknya, pasti oh. diminta sama istrinya, jadi menggantinya. Kemudian di Cimahi saya praktek, tapi ya gitu sama sama Dokter Susilo itu ada yang bayar, ada yang nggak bayar <laughs> obat oh, macam gitu deh, seneng seneng. Kemudian di Melado, saya sempat praktek, saya sempat praktek, tetapi uh, rumah kami itu di rumah pimpinan-pimpinan, uh, hmm. ada pimpinan bank, pimpinan BPKP, hmm. pimpinan apa segala macam ya, komandan yeah, yeah. asrem segala macam di situ. Jadi kalau praktek suami saya bilang kamu boleh praktek, tapi kalau yang datang itu orang-orang di sini nggak boleh bayar, aku yang bayar kamu. Jadi nggak praktek tapi nggak pernah dapat begitu. Itu aja saya lainnya saya nggak yeah. ya. Yeah, yeah. uh, sekarang ini berandai-andai sedikit Bu. Hmm. Jika Bu Ratna dapat, dapat memutar kembali waktu hmm. dan dan berbicara dengan Bu Ratna yang masih muda, yang masih berumur 18 yeah, yeah. tahun. Yeah. <laughs> yang apa ya akan Bu Ratna sampaikan kepada Bu Ratna yang muda itu? Uh, apa ya? Uh, saya cuma ingin mengatakan bahwa um, uh, saya kamu adalah uh, seorang yang beruntung karena kamu kamu memiliki warisan karakter yang baik dari orang tua, begitu. Jadi eh, saya dan itu adalah pekal saya selama saya berkarir, menurut saya eh, dan saya bergaul dengan orang-orang dan seperti begini pak di persit, persit ya. Pergaulan di persit itu juga nggak mudah pak, tapi karena saya Ibu-ibu kan beda, ya. Ibu-ibu ya, ya, ya. beda sama kita, orang hmm. uh, apa, orang hmm. karir kan. Jadi, saya, uh, bekal saya ya, karakter-karakter itu tadi, sehingga saya bisa melakukan adjustment, ya kan, ketua persit yang gimana, saya lakukan gimana. Tapi sepanjang saya tidak cari muka. Saya punya prinsip, gitu. ya, ya. dan alhamdulillah selama ini semua pimpinan uh, di TNI acceptable pada saya sih. Ya, ya. Okay. Uh, jika Ibu Rata bisa ngobrol dengan tiga tokoh nasional atau internasional, ini ini nganu aja apa namanya umpama umpama yang masih oh, yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Uh. Siapa siapa ya Burata yang pilih, yang dipilih, yang Rata pilih. ...pingin oh. ngajak ngobrol gitu dengan orang yang terkenal lah, tokoh gitu. Uh, siapa ya? <laughs> uh, siapa ya, Bing, Pak? <laughs> Aduh, siapa ya, Obama kali? Oh, ya, ya nggak apa-apa siapa saja. <laughs> mengapa, orang, ya, orang mengapa, Ibu, mengapa Ibu pilih Obama? Ya dia, eh, saya melihat dia orangnya humble ya kan? yeah. Kemudian dia juga pro rakyat ya yang kita lihat-lihat ya kita yeah, yeah. juga tapi ketika saya juga mendeng mendengarkan pidatonya pada waktu di hmm, kampus UI Depok Oh. Saya waktu itu kan sekjen jadi kita diundang. Oh, oke. Okay. Kan? Memang pidatonya itu juga eh, apa namanya sangat sangat menyentuh, sangat eh, me mengutarakan keadaan-keadaan yang di masyarakat, basic, kemudian juga eh, beliau juga mm, approachnya yang yang bagus tuh nya memang dia tahu kan kalau dia pernah di Indonesia, gitu ya, SD sekarang kembali sebagai presiden pertama kali uh, yang diucapkan adalah halo sate mas goreng gitu halo. jadi approach itu yang membuat simpati orang banyak di memang sebetulnya kalau namanya pemimpin menurut saya yeah, kan? yeah. pemimpin yang tingkat nasional tingkat internasional gitu ya jadi memang tidak boleh ada di menara gading enggak dia harus dekat dengan rakyat begitu ya, ya. kan supaya rakyat rakyatnya e, bersimpati kemudian dan tulus bukannya ya, ya. bukannya apa namanya, berselimut gitu ya jadi mungkin itu kali saya ya. senang banget ya. ada yang lain Bu ya ada ah. kali ya ada <laughs> oke sekarang kalau kita Uh, apa namanya, bisa meniru Pak Habibie, Pak B.J. Habibie, Pak Presiden. Ya, ya. Beliau kan membuat film tentang nah. uh, kehidupan beliau dengan Bu hmm. Ainun. Ya, Kalau ya, Bu Ratna punya kesempatan membuat film, kira-kira temanya apa itu? Kesetiaan. Dong. Uh, okay. Kesetiaan. Memang bisa. kita kan, apa namanya, <coughs> uh, apalagi suami istri gitu ya, yeah, yeah. itu kalau nggak kesetiaan kan eh, tidak saling percaya, jadi saya sama Pak Endarji itu juga memang prinsipnya kita adalah percaya dan jujur gitu, kita kan eh, tadi yang Pak Gun katakan, saya berkarir suami berkarir, begitu ya saya terus terang nggak pernah ketemu sama suami saya pak waktu jadi sekjen. Oh. Gitu. Dia S -s -s. juga dia juga lagi karir-karirnya kan, gitu. Kalau ketemu itu di airport, saya berangkat dia baru pulang dari mana, atau transit di Singapura. Saya naik pesawat apa, dia naik pesawat apa. Nanti akhirnya bilang, tuh oh, bapak ada di sana. Ibu mau ketemu bapak nggak usah nanti ketemu di suta. Gitu, oh. kan? Nah. Kenapa kita bisa seperti ini, eh, Alhamdulillah relatif tidak ada gangguan, ya kan? Itu karena kita cuma prinsipnya dua, jujur dan percaya. Kalau dia harus berkata jujur pada saya, dan saya harus percaya apa yang dia katakan. Sebaliknya, saya juga harus berkata jujur pada dia. Dan dia harus percaya dia nggak berbilang Allah kamu bohong oh, kamu gini-gini. Nah itulah kesetiaan. Saya tuh pengennya itu. Oh. Oh. Okay. Jadi nggak uh, pernah konflik, Iya. Yeah, yeah. pernah... yeah. uh, kelihatannya hidup dan karir Bu Ratna lancar-lancar saja ini kelihatannya. Mm. Apakah, tanpa satu halangan. Apa Bu Ratna bisa cerita tentang salah satu tantangan terbesar dalam hidup Bu Ratna? apa ya pak saya itu tuh... lancar-lancar saja. Saya tuh merasa nggak uh, ada tantangan besar, tantangan yang kecil-kecil itu tadi yang seperti saya ceritakan, yeah, yeah, yeah. tetapi tantangan besar atau terbesar sehingga membuat saya patah arang, kemudian membuat saya uh, tidak semangat bekerja dan sebagainya, saya rasa enggak hmm. pernah seperti yeah, yeah. itu. Ya, ya. Gitu. Jadi saya lakoni aja ya. kalau ada atasan saya baik sama saya Alhamdulillah, atasan saya nggak nggak baik sama saya ya sudah gitu aja. Ya, ya, ya. Ya, ya. Sifat atau karakter apa yang paling Bu Ibu hormati dari orang lain? Respect mas. Ya. Oh. Respect. Ya, ya. Memberikan respect satu sama lain. Ya, Oke. Okay. Uh, uh, ini bila semua orang juga nanti akan meninggal, bila Buratna meninggal <laughs> sudah meninggal. Buratna <laughs> Na... <laughs> Bu, Bu ingin dikenang sebagai apa? Aduh, apa ya? saya ini bukan Pak, bukan pahlawan nasional lah. <laughs> uh, yeah. dikenal aja sebagai orang baik aja. Uh, orang baik kan banyak Bu. Artinya ya. luas gitu, kira-kira lebih spisik ya. apa, suka bagi-bagi duit, atau apa. <laughs> <laughs> um, saya nggak pernah memberikan uang kepada staf saya, tapi saya juga tidak pernah mendapatkan atau meminta uang dari staff hmm. saya, terus terang saja. Ya, ya. Jadi yang saya berikan kepada mereka adalah kepercayaan, kemudian keadilan Pak, seperti yang saya alami. Ya, ya di rumah, jadi katakan begini kalau saya keluar kota ke Jogja gitu ya. eselon eh, 2 saya kan ada 12 nih kalau gak salah 12 atau 14 mm, yeah, yeah, yeah. Uh, kalau saya beliin satu batik semua saya beliin batik oh. sama saya nggak mau um, ada anak emas gitu, yeah, kan. yeah, yeah, yeah, semua yeah. sama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 Hobi saya semenjak pandemi itu saya pelihara tanaman. Saya, oh saya, tanaman. Tanaman saya sekarang banyak sekali. Yeah. Oh. Uh, apa namanya? Uh, dulu saya tidak pernah, tidak pernah hmm, mencintai tanaman. Mungkin, mungkin nggak punya waktu, tapi nggak ada alasan sebetulnya ya. Yeah, yeah. Uh, tetapi semenjak pandemi itu nggak enggak ngapa-ngapain kan pak? Iya iya ya. jadi ya udah di rumah beli tanaman di uh, pelihara gitu nah sekarang kalau tanamanku ada satu yang layu rasanya susah saya oh. <laughs> dosa <laughs> gitu. ternyata tanaman itu memang juga bernyawa jadi kalau yeah. dia mulai tumbuh nanti saya bilang ada terima kasih ya kamu pintar banget udah sombong kamu tuh udah beranak pinak gini gini gini gitu tanaman satu hobi saya. kedua hobi makan tetap <guluh> makan tetap tapi sekarang um, ya dikurangin lah tapi kalau durian belum dikurangin pak oh, duriannya waktu saya waktu join <guluh> <i> <guluh> pasti <that was> <guluh> kamu di apalagi satu lagi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 Terus katanya kenikmatan kenikmatan mulai diambil. Ya udah saya menikmati itu semuanya uh, sama anak mantu cucu saya semua. Senang-senang aja lah. Enggak boleh susah. Apa syarat ibu untuk yang nonton video ini bu nanti? <laughs> oh, subscribe, like. Oke oke oke. Terima kasih Bu Rata. Ada yang kelihatan masih nggak Bu? Enggak pak, ada cukup. Cukup ya. saya banyak. Terima kasih ya. Terima kasih sekali Bu. Ini suatu kehormatan besar bagi saya dan saya kira eh, apa isinya daging semua kalau istilah anak muda sekarang. buka-buka eh, bisa ditiru, bisa dilakukan karena hmm. eh, mendengarkan itu gampang, gitu. menirunya itu yang sulit ya. Apalagi kan. Menirunya tidak bisa setahun-dua tahun, harus seterusnya, kan? Iya, ya, betul. Ya, jadi iya. terima kasih sekali. Ini iya. suatu kehormatan dan saya kira pelajaran yang sangat bermanfaat. Terima kasih, Bu. eh uh, Sama-sama atas kesempatannya. Iya. Salam buat, Ibu, ya. Iya, iya, iya. Secara saya sampaikan. Itu Sa latar belakangnya itu loh yang... Iya, <laughs> <laughs> <laughs> ya. Daripada cuma tertutup apa... Ke pintu ketutup gitu ya? Sudah, saya buka aja. ya. ya. Oke, okay, jadi saya akhiri. Sekian, Bu. Terima kasih sekali sekali lagi. Ya. Uh, ya. Saya stop recordingnya. Ya, ya, selamat ya. berbuka puasa, ya, Pak. Oh ya, Selam, selamat Waalaikum. juga. Ya, waalaikumsalam. Salam untuk Bapak dan ya, keluarga semua? Ya, ya, masih, masih. Ya.